Tahukah kalian, siapa nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali, tapi tetap masih hidup? Ya, dialah nabi Jirjis. Suatu hari, nabi Jirjis diperintahkan oleh Allah untuk mengajak seorang raja bernama Darian untuk menyembah Allah. Sang raja menolak ajakannya. Ketika mereka saling berdebat, raja Darian pun murka, lalu menyuruh pasukannya untuk membunuh nabi Jirjis menggunakan air mendidih hingga melelehkan tubuhnya. Belum cukup sampai di situ, sang raja kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis menggunakan sisir besi hingga tidak tersisa daging pada tubuh Nabi dan hanya menyisakan tulang belulang. Atas kuasa Allah, Nabi Jirjis dihidupkan kembali. Raja mencoba terus-menerus membunuh Nabi Jirjis hingga sebanyak 70 kali, namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Jirjis hidup kembali seperti sedia kala. Subhanallah.